Projek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 4 SD Negeri 3 Jatirejo. Tema projek kali ini adalah gaya hidup berkelanjutan dengan hasil projek berupa pot bunga dan akuarium dari galon bekas. Berawal dari banyaknya sampah galon bekas yang tidak terpakai, sehingga muncullah ide untuk memanfaatkan sampah galon tersebut menjadi barang yang bermanfaat, yaitu pot bunga dan akuarium. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini adalah galon bekas, kater, gunting, lem, cat, dan kuas. dipotong sesuai dengan pola pot dan akuarium yang diinginkan kemudian dicat dan dijemur di bawah sinar matahari sampai kering Setelah kering, pot dan akuarium siap digunakan. Dampak yang diinginkan dari kegiatan proyek ini adalah anak-anak dapat mendaur ulang sampah-sampah plastik menjadi barang-barang yang bermanfaat dan menularkan ilmu yang diperoleh selama pelaksanaan proyek kepada orang lain.